serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali kabar terbaru di pagi hari ini tentunya kita awali dengan kabar-kabar spesial yang membahagiakan para sahabat yang di pagi yang cerah ini di Jumat berkah ini, masya Allah. Kita perhatikan diungkaran L2W.ID Alhamdulillah, Masya Allah banget ya Kembali, tentunya L2W.ID Melakukan tentunya hal-hal yang baik Di Jumat Berkah, Masya Allah Memberikan bantuan Mudah-mudahan berkah barokah Dan rezekinya selalu lancar, amin Penyaluran bantuan, Lai Love with Word Persahabat ya, berbagi sembako nih Ini wajib dicontoh Mudah-mudahan terus seperti ini persahabatnya, kesulitan kekompakan selalu terjalin dengan baik. Amin. Di ini pun ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh L2W.id. Assalamualaikum selamat pagi. Di hari Jumat ini banyak sekali yang berlomba-lomba untuk berbuat baik dengan berbagi kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Leslar Lovers World, Alhamdulillah, masih rutin melakukan kegiatan Jumat Berkah Dengan berbagi kepada dua faal, sekali lagi terima kasih kepada donatur Leslar Lovers World Alhamdulillah, amanah sudah ditunaikan Wah wow, luar biasa banget ya Semakin bangga, semakin bahagia menjadi bagian dari Leslar Lovers Komentar pun banyak sekali diberikan di postingan ini Tentu komentar yang sangat positif Yani dari akun Instagram Midot me 543 mengatakan, masya Allah, semoga kalian sehat terus panjang umur dan rezeki kalian semakin berlimpah ruah dan berkah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala semangat orang-orang baik, Amin, masya Allah banget ya, yuk sama-sama kita berbuat kebaikan, apalagi di hari Jumat berkah ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan. ke kabar selanjutnya di sini kita lihat juga persahabat ya ada momen spesial Ketika kemarin Ada Bang Zenzi dan Kirana Fahri Jengokin BBL bareng persahabat ya Ada semua kalimat di postingan ini Yang ditentunya tentunya posting Oleh Bang Zenzi Eh belum post yang bertiga biar nggak di DM lagi Kok belum nengokin yang namanya juga nyatuin jadwal Bandung Jakarta jadi sah Sah katanya tuh Masya Allah banget ya hingga ada sebuah kalimat juga nih dari Baby L ya akhirnya aku ditengokin juga katanya itu oleh Manzansi dan Kirana mudah-mudahan saya selalu dan selalu bahagia untuk mereka amin ya robbal alamin berikutnya bersahabat kembali tentunya Bang Emin akan mengingatkan bahwa bakal hadir di Indosiar Acara Dangdut Akademi 5, segera persahabat ya, ini sih kabar bahagia dan kabar baik pastinya untuk kita semua warga Konoha. Semoga dan mudah-mudahan persahabat ya Lesti menjadi host atau menjadi juri terutama persahabat ya di acara tersebut. Kita lihat juga di kalimat cancel info yang dituliskan oleh Indosiar. Industrial mania asik yang kalian tunggu-tunggu The Academy 5 akan segera hadir Hanya di Indosiar loh yang udah gak sabar absen dulu yuk katanya tuh Di kolom komentar banyak sekali tanggapan Salah satunya dari akun Lesti Bilar. official Wah kangen dedek Lesti juri guys katanya tuh Mudah-mudahan persahabatnya semoga Bunda Lesti menjadi juri di acara The Academy 5 di Indosiar yang akan segera hadir Berikutnya persahabat, perhatikan juga kita mendapatkan kabar soal ajang Kiswot 2022 yang diunggah oleh akun Leslar Anus Korsik. Perhatikan dan disimak baik-baik Kiswot -baik. 2022 like Leslar di postingan Indosiar. Ini sih luar biasa banget ya, fantastis. Untuk Rizky Bilar, perolehan like-nya 63,529 Dan untuk Lesti Rizky Bilar, ini 63,632 Dan Alhamdulillah BBL sudah di 76,851 Wow, Masya Allah banget ya Tentunya BBL paling tertinggi nih Tentu Untuk perolehan like-nya Bersama-sama postingan Indonesia Mengalahkan veteran Peto juga tuh Masya Allah banget ya Dan ada Thalia dan Tania nih Anak kesayangan Ruben Onsu juga Yuk sama-sama kita kompak Untuk selalu mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. di sini juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. asik makin seru nih pertarungannya. plus yang belum like kita kejar tipis-tipis yang di aplikasi video.com. jangan kasih kendor. data diambil jam 7 waktu indonesia barat pagi persahabat ya tuh jam 7 pagi datanya diambil. yuk sama-sama kita doakan kita support dan kita dukung juga nih untuk